balik lagi bareng gue dan termulana di game azure lane ya, di video kali ini kita akan melihat kembali soalnya gua tadi itu ada nge-buil dan waktunya itu jam 4 lewat 42 kalau nggak salah ya semoga saja ini ya takutnya ini biasanya 42 terus nih. nah itu dia takutnya dah kita coba login dan sini untuk Arnaik ini ada event baru lagi boro ini event baru ini dapat dari gratisan ya. flame of Wu Penki cuy eh tapi bukan Penki lagi namanya cuy siapa tuh flame fiametta meta namanya ya usai ngesek nah, cuy <laughs> oke okay, dah itu saja kita langsung ke azureland ya kita lihat cuy apakah kita beneran dapat UR Ultimate Rare, ya? Ultra Rare maksudnya. Silakan ya, masuk Aurora Aurora ya. mudah-mudahan Benar nggak kopi lagi nolagunnya tuh. Teganti bor. kita ke Buil, Sukidayo tuh, 329 kita cobalah ya kita ganti lagu oke okay. kita siap-siap nih oke okay. kita akan coba guys kita akan coba nih apakah ini benar-benar kita mendapatkan UR bismillahirrohmanirrohim let's go ini kalau UR ini astagfirullah <laughs> oke, okay, hari-hari ini penuh ya berdebar-debar ini cuy hmm. oke, okay, kita let's go oke okay, kita siap-siap nih -siap, kita lihat nih apakah ini beneran ini kalau beneran ini ada animasi-animasinya ya oke okay, ini cuy siap-siap guys siap-siap apakah ini oh, holy shit beneran bang Sul. Beneran jancut. Akhirnya bang. Keren, keren. Thank you very much. Thank you very much. Dok Eh tapi ini dua orang ini belum dapat loh, enggak orang nih belum dapat. Hmm. Yang itunya belum dapat tuh kita ini beli skin apa namanya? Tolong sempakai kita rental skinnya, kita rental yus Ayo, teori satu timnya ya, satu faksi. Dari mana tuh? Oke, sebelumnya ini gua disepak sama dia terus nih. Berapa kali sama Warspite juga cukup, saya kagak muncul-muncul poliganya. -muncul Cuk, eh kemana nih? Oh, ini bang oke okay, siap let2d bang let2d let kita download dulu oke okay, sudah skinnya dipakai anjay keren ya ini di, seperti biasa diperbesar anjir bangsat nih. <laughs> <tuk> eh, ngezoom bangsat wobluk <tuk> <tuk> <tuk> ちょっとクリック ini どうし式 bang この手順 oke, okay. thank you you star, thank you oke okay. ini orang dapat full ga terus coy mana punya gua nih oh ini nih punya kita nih coy akhirnya benar dapet deh thank you very much I love your star dari keberapa nih hari terakhir hari terakhir bentar-bentar wih cuy hari terakhir nih tanggal sepuluh